11 manfaat buah mengkudu untuk kesehatan yang harus moms ketahui Buah ini mengandung zat untuk menjaga kesehatan serta dapat mengobati ragam penyakit Moms sudah sering mendengar nama buah mengkudu, kan? Manfaat buah mengkudu sudah dikenal untuk kesehatan Namun, sayang, tak semua orang menyukai buah yang juga dikenal dengan sebutan buah noni atau pace ini Mengkudu adalah tanaman yang tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1500 meter. Tinggi pohonnya mencapai 3 sampai 8 meter. Bunga tanaman ini memiliki bonggol berwarna putih. Jika masih muda, buah mengkudu berwarna hijau mengilap dan memiliki totol-totol putih yang akan berubah menjadi hitam saat sudah masak. Daging buahnya memang kurang diminati karena lembek dan berbau busuk. Namun, ternyata... Buah ini mengandung banyak sekali zat yang baik untuk menjaga kesehatan serta dapat mengobati beberapa penyakit. Wah, kira-kira seperti apa ya manfaat buah mengkudu untuk kesehatan? Mari cari tahu ulasannya berikut ini, manfaat buah mengkudu untuk kesehatan. Mengkudu merupakan buah yang berasal dari Asia Tenggara. Manfaat buah mengkudu ada banyak dan sangat kaya vitamin C dan mungkin menawarkan manfaat anti-inflamasi dan antioksidan, pereda nyeri dan meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh. Mengutip Health Benefits Times, 100 gram buah mengkudu mengandung 95,67 gram air, 15,3 kalori, 0,43 gram protein, 0,1 gram lemak total. 3,4 gram karbohidrat, 0,2 gram serat pangan total, 1,49 gram gula, 0,1 gram sukrosa, 0,32 gram fruktosa, 0,1 gram laktosa, 0,1 gram maltosa, dan 1,17 gram dextrosa. Buah mengkudu telah menyediakan asupan 37,39% vitamin C, 2,62% karbohidrat dan 1,01% kalsium. Jika moms ingin mencari tahu apa saja manfaat buah mengkudu ini, berikut informasi yang bisa diketahui. 1. Dapat mengobati kondisi artritis. Mengutip NDTV Food, Dr. Ahuja dari Rumah Sakit Fortis mengatakan bahwa manfaat buah mengkudu bisa untuk mengobati pasien dengan kondisi artritis. Keluhan utama dari pasien yang menderita artritis adalah rasa sakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jus mengkudu membantu mengurangi rasa sakit dan mengurangi kerusakan sendi yang terkait dengan artritis karena sifat analgesiknya, jelasnya. Jika moms menjalani gaya hidup sehat dan minum jus mengkudu setiap hari, maka dapat mengurangi nyeri artritis seminimal mungkin. 2. Mengandung selenium, sebagai antioksidan. Buah mengkudu tergolong jenis buah yang memiliki kandungan nutrisi lengkap. Manfaat buah mengkudu sungguh tinggi karena diperkaya kandungan protein vitamin, serta mineral penting untuk kesehatan tubuh. Salah satu zat luar biasa yang juga terkandung dalam mengkudu adalah selenium. Zat satu ini tergolong jenis mineral yang berfungsi sebagai antioksidan dan sangat hebat melawan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Ada juga kandungan nutrisi lainnya seperti seronin, plant steroid, alizarin, caprilik, arginin, proserinin, dan magnesium. 3. Terpenoid, mempercepat proses generasi sel tubuh. Manfaat buah mengkudu termasuk karena kandungan terpenoid. Terpenoid adalah salah satu jenis nutrisi yang berperan penting membantu proses sintetis organik serta dapat mempercepat proses generasi sel-sel jaringan tubuh yang telah tua dan tak berfungsi lagi. Selain itu, senyawa jenis isokarbon hidrometik ini juga berfungsi sebagai zat antibakteri yang bisa melindungi tubuh dari serangan virus dan bakteri penyebab penyakit. Terpenoid juga terbukti dapat memecah sel-sel kanker yang menyerang jaringan tubuh tertentu. 4. Skolopetin, sebagai zat anti-radang. Skolopetin tergolong zat dalam senyawa kumarin yang diyakini memiliki sifat anti-peradangan. Selain itu, zat ini juga bisa menghilangkan gejala yang timbul akibat alergi seperti kulit gatal dan kemerahan serta demam. Tak hanya bisa mengobati penyakit akibat peradangan, Skolopetin sebagai manfaat buah mengkudu juga berhasiat membantu menormalkan tekanan darah dan mengatur hormon yang bisa memicu seseorang mengalami depresi. Dengan banyaknya kandungan baik di dalam mengkudu, tentu saja ada beragam manfaat yang bisa moms dapatkan dengan mengonsumsi buah mengkudu. 5. Dapat melembabkan kulit. Tidak hanya untuk tubuh, manfaat buah mengkudu juga dapat melembabkan kulit. Moms bisa menjadikannya sebagai jus buah mengkudu dan oleskan pada wajah. Jus mengkudu adalah sumber antioksidan dan bekerja sebagai pelembab yang bagus. Jika dioleskan pada kulit, jelas dokter Dipali Barwach, seorang dermatologis. Nutrisi ini secara alami mengisi dan memperbaiki kulit. Jadi, moms tidak perlu khawatir dengan kulit kering dan tidak merata, dan dapatkan kulit yang sehat terhidrasi. 6. Bisa menjadi anti kanker Manfaat buah mengkudu untuk kesehatan bisa mengobati segala penyakit yang disebabkan peradangan pada jaringan tubuh serta bisa menormalkan tekanan darah sehingga mengurangi risiko hipertensi. Mengkudu juga bermanfaat sebagai makanan anti-kanker dan bisa mengendalikan produksi hormon serotonin yang bertugas mengatur tingkat emosi seseorang agar tak mudah depresi. 7. Memperlancar peredaran darah dan meningkatkan imunitas. Manfaat buah mengkudu yang lain adalah bisa memperlancar peredaran darah serta dapat memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Jika tubuh seseorang banyak memproduksi sel-sel abnormal, kandungan dalam mengkudu bisa mematikan zat-zat tersebut sehingga tak berkembang menjadi zat yang dapat memicu penyakit lainnya. Bagi moms yang mudah sekali jatuh sakit, sebaiknya banyak makan mengkudu untuk meningkatkan sistem imunitas. 8. Menurunkan risiko asam urat Asam urat adalah sejenis artritis yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di persendian Manfaat buah mengkudu jika dikonsumsi dapat menurunkan risiko gout Penelitian telah menunjukkan bahwa jus mengkudu dapat mengurangi konsentrasi asam urat dalam darah Sehingga menurunkan risiko asam urat Jelas Dr. Ansyul Batnagar dari rumah sakit Batra 9. Meningkatkan energi dan kinerja fisik tubuh Dalam jurnal Food, manfaat buah mengkudu terutama bentuk jusnya, dapat meningkatkan kesehatan sendi, meningkatkan daya tahan fisik, dan meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh. Selain itu, jus mengkudu juga dapat menghambat glikasi protein, membantu menjaga berat badan ideal, membantu menjaga kesehatan tulang pada wanita, membantu menjaga tekanan darah normal, dan meningkatkan kesehatan gusi. 10. Bantu menjaga kesehatan jantung Mengutip Times of India, manfaat buah mengkudu juga dapat melindungi kesehatan jantung. Jus mengkudu telah menunjukkan efek positif dalam melindungi kesehatan jantung dengan meningkatkan aliran darah di arteri. Ini juga membantu dalam mengatur tekanan darah yang pasti membantu dalam menjaga kesehatan jantung. Orang yang mengonsumsi jus mengkudu setiap hari menunjukkan peningkatan profil lipid, penurunan LDL, kolesterol jahat, dan peningkatan HDL, kolesterol baik. 11 dapat meningkatkan stamina tubuh saat berolahraga manfaat buah mengkudu dalam bentuk jusnya dapat meningkatkan daya tahan fisik faktanya penduduk kepulauan pasifik percaya bahwa makan buah mengkudu dapat memperkuat tubuh selama perjalanan jauh memancing dan berlayar menurut jurnal food beberapa penelitian menunjukkan efek positif minum jus mengkudu selama olahraga misalnya satu studi dalam Journal of Medicinal Plants Research yang meneliti selama 3 minggu memberi pelari jarak jauh 100 ml jus mengkudu atau placebo dua kali sehari. Kelompok yang minum jus mengkudu mengalami peningkatan 21% dalam waktu rata-rata untuk kelelahan, yang menunjukkan peningkatan daya tahan. Penelitian manusia dan hewan lainnya melaporkan temuan serupa untuk menggunakan jus mengkudu untuk memerangi kelelahan dan meningkatkan daya tahan. Peningkatan daya tahan fisik yang terkait dengan jus mengkudu kemungkinan besar terkait dengan antioksidannya, yang dapat mengurangi kerusakan jaringan otot yang biasanya terjadi selama olahraga. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat mengkudu untuk kesehatan tubuh. Moms bisa menjadikan mengkudu sebagai makanan yang bisa memenuhi nutrisi harian serta dapat mengobati berbagai macam penyakit. Moms sudah mengetahui manfaat buah mengkudu. Tetapi penting untuk diingat bahwa buah mengkudu bisa memberikan efek samping bagi beberapa orang mengutip Healthline, ada informasi yang bertentangan mengenai keamanan jus mengkudu karena hanya sedikit penelitian pada manusia yang mengevaluasi dosis dan efek sampingnya sebagai contoh satu penelitian kecil dalam Pacific health dialog pada orang dewasa yang sehat menunjukkan bahwa minum jus mengkudu hingga 750 ml per hari itu aman namun, pada tahun 2005, beberapa kasus keracunan hati dilaporkan terjadi pada orang yang mengonsumsi jus mengkudu. Otoritas Keamanan Pangan Eropa, EFSA, kemudian mengevaluasi kembali buah mengkudu, dan menyimpulkan bahwa konsumsi jus mengkudu saja tidak menyebabkan efek ini. Pada tahun 2009, jurnal European Food Safety Authority mengeluarkan pernyataan lain yang mengkonfirmasikan keamanan jus mengkudu untuk masyarakat umum. Namun, Para ahli di EFSA melaporkan bahwa beberapa individu mungkin memiliki kepekaan tertentu terhadap efek toksisitas hati. Selain itu, orang dengan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal mungkin ingin menghindari jus mengkudu, karena buah ini tinggi kalium dan dapat menyebabkan kadar senyawa ini dalam darah yang tidak aman. Selain itu, jus mengkudu dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, seperti yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau yang digunakan untuk memperlambat pembekuan darah. Untuk alasan ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum meminum jus noni. Bagi moms yang tak suka dengan rasa pahit buah satu ini namun ingin merasakan manfaat buah mengkudu, jangan khawatir. Kini sudah banyak ekstrak mengkudu dalam bentuk kapsul yang praktis dikonsumsi. Jangan lupa imbangi dengan pola hidup sehat seperti makan sayur, buah, dan protein secara seimbang, berolahraga teratur, istirahat cukup, serta banyak minum air putih. Tenangkan juga pikiran moms dengan melakukan hal-hal yang disukai. Jangan biarkan rasa stres dan beban pekerjaan menggerogoti kesehatan moms.